Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Saya Dina Mulana Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya dalam di sini, Alkom Jaya, teman, teman Sebagai kita semua tetap dalam lindungan rahmat dan lingkungan Allah Subhanahu Ta'ala. Ini adalah tes pendese untuk otomotif. Walaupun ya bentuknya tidak begitu bagus, tapi ini berfungsi dengan baik. Dengan catatan speknya harus sesuai. Oke. Okay? Bagaimana cara membuatnya Mari kita ikuti bersama-sama Oke okay, teman-teman yang pertama-tama Kita akan membuat Yang pakai Filamin ya Bahan-bahannya seperti itu teman-teman uh, bisa menggunakan paku Ataupun uh, Logam lainnya Sebagai pengganti paku rivetnya Seperti itu Ini karena Menggunakan dua uh, Jenis lampu yang pertama, filamen yang bisa dibolak-balik, dan uh, yang kedua, menggunakan LED uh, yang berbasis dioda yang gak bisa dibolak-balik sembarangan. Teman-teman, oke, okay. ini yang pertama-tama kami buat adalah yang menggunakan filamen. Ya, uh, ini kami mencoba sama sekali tidak menggunakan yang namanya solder, jadi murni ini hanya di pelintir Disatukan dengan dilipat seperti itu. Nah, ini selangnya atau bungkusnya, teman-teman bisa menggunakan yang lebih besar. Sesuaikanlah dengan kebutuhan, ya. Seperti itu uh, sebetulnya inti dari pembuatan alat ini, bukan pada di selangnya, tapi pada di uh, lednya. Ini, teman-teman, ya. Oke, okay. ini lampu filaminnya ini yang sekitar 2 Watt jadi e, kalau tegangannya ini hanya sekitar 5-7 volt DC teman-teman DC AC bisa Insyaallah ini seperti itu hanya 5-7 jadi kalau nanti dites ke aki teman-teman pengen yang ke aki itu lebih lebih kuat dari ini ya cari lampu filamin yang lebih kuat dari ini yang 15 watt atau apa tapi uh, lebih besar dari eh ya lebih besar dari ini dikit biasanya seperti itu atau sama seperti ini tapi kemampuan untuk dayanya lebih tinggi Oke okay. teman-teman ya Nah ini tes dulu ini 5 volt nyalanya seperti ini Ya teman-teman bisa ngakali kasih hambatan atau apa? Cuma ini saya tidak menggunakan hambatan seperti itu. Oke, hambatannya cari yang apa? Yang rendah-rendah saja seperti itu. <tuh> Sebetulnya palur pak kurivetnya ini sudah jadi hambatan, walaupun tidak tidak banyak seperti itu. Oke, ini untuk masang yang ujung depannya. Oke, okay, sekali lagi ini tidak menggunakan yang namanya solder dan timah, cuma disambung begitu saja, dilipat-lipat, dipelintir-pelintir teman-teman. Dan sekali lagi, ujung ininya teman-teman bisa menggunakan logam yang lain, seperti itu, tidak harus paku rivet seperti yang kami pakai, menggunakan paku biasa yang penting logam, dan menghantarkan listrik bisa teman-teman. Oke okay, ini sudah mulai hampir jadi gampang kan ya gampang sekali sekali lagi ini uh, lampunya lampu yang biasa tes dulu takut ada yang putus Oke okay. kemudian kami selain ini pasang untuk jepit buayanya seperti itu ya jepit buayanya sekali lagi hanya di uh, apa Uh, dilipat begitu saja ya tidak tidak ada unsur timah dan solder. Oke. Okay. Kalau ada lem mungkin lem tembak saja. Nah, ini sudah hampir jadi teman-teman. Gampang sekali kan ya. Teman-teman ingat untuk lampu filaminnya belilah yang dayanya lebih tinggi dari ini. Ya. Berapa murah kok? paling mahal kalau nggak salah seribu Oke yang ini yang menggunakan led teman-teman ingat harus pakai hambatan hambatannya di sini kami pakai yang nilainya 330 Ohm dan lednya yang kecil yang seperempat lagi-lagi tidak menggunakan yang namanya solder hanya dilipat begitu saja dan dibungkus dengan sedotan air mineral Oke, okay. Nah nanti uh, setelah selesai Insya Allah akan kami coba ke aki sepeda motor seperti itu Yang mana yang lebih kuat Apakah yang filamin yang tadi atau yang led yang kecil ini Seperti itu teman-teman Cuma -teman. Kalau yang led ini teman-teman kekurangannya tidak bisa dibolak balik Artinya kalau kutubnya positif, dia harus ke positif. Kalau yang filamin, uh, bola balik bisa seperti itu. Oke. Okay? Nah, ini... eh uh, Untuk bagian belakangnya, karena jepit buayanya ini... Uh, tidak ada untuk yang ini, jadi tidak usah menggunakan jepit buaya, teman-teman. Ya. Sekali lagi, tidak harus menggunakan sedotan pakai selang itu biar lebih besar bisa oke ini kami lubangi seperti itu karena lednya tidak masuk teman-teman ya led dengan dengan kabelnya ya kalau lednya saja e, di sedotannya tidak besar tuh masuk cuma kalau dengan kabel-kabelnya ini agak susah ini aja e, agak susah teman-teman oke pelan-pelan aja dimasukkan pelan-pelan yang penting nanti aman lah tidak ada air atau keringat yang bisa merusak seperti itu oke okay. pelan-pelan ini tidak menggunakan solder soalnya oke okay, ditarik pelan-pelan baru setelah ini dipasang untuk ujung paku paku rivet atau paku keling ya orang-orang bilangnya paku rivet atau keling begitu oke okay. Oke okay, ya, baru setelah itu ya dites ya, ya nyala ya, kalau dibalik tidak akan nyala, karena basisnya dioda. Oke, okay, setelah itu di lem, nah ini saya lem bakarnya ini terlalu panas teman-teman, jadi eh apa, ke tangan itu kerasa sekali, tuh gitu. ya diratakan ya ditutup dengan lem. Uh, lem tembak ya, oke okay, pelan pelan saja teman teman, setelah itu nunggu kering, ya kemudian yang bagian belakang, nah ini yang bagian belakang, wah oh, ini panas ini, <laughs> panas serius panas sekali, padahal cuma nyentuh sedikit lah itu sampai uh, apa meleleh juga itu sampai meleleh ya, saya kelamaan apa ngecopkannya ini. Naruh di stop kontaknya, itu sampai meleleh uh, sedotannya. Ini yang led ya. Oke, ya pelan-pelan. Nah itu uh, cukup apa? Cukup dikasih begitu saja. Diamkan sampai kering, teman-teman. Setelah itu kita cek lagi, ya. Setelah ini cek lagi menggunakan ini ya, menggunakan uh, apa namanya ini? power bank. Power bank ini cuma 5 volt, teman-teman. Ya. Cuma 5 volt. Tes, ini yang filamin ya. Oh, nyala ya. Oke. Okay. Caranya ngetes nanti kalau mau beli eh uh, dites pakai kalau filamin pakai powerbank begini ini agak redup, teman-teman. Jadi itu bagus untuk uji coba ke apa? Ah, itu nyala ya. Ke sepeda motor. Oke. Okay ini yang ini yang apa filamin ya kayak nyala ya nyala kayaknya ini nanti putus ini ya ketika dibalik ya nyala ya ada bisa lama waduh ini kayaknya putus ini ya tapi yang gila nyala ya cuma karena lampu filaminnya dengan daya rendah jadi untuk aki yang tegangannya 12 volt eh, putus teman-teman Ah dibalik itu nyala sebentar terus mati kan itu kan, oke mati kayaknya itu ada hitam hitamnya. Nah untuk yang LED, nah, oke okay. ini kuat ini, 12 volt kuat karena ada penahannya, oke okay, nyala ya teman-teman ya nyala ya, ndak huak ya, nah, oke okay. dibalik ndak bisa, coba ya mudah-mudahan ini nanti ya dibalik ya. Tak kelihatannya enggak bisa teman-teman Oke yang ini saya coba lagi yang filamin, enggak bisa ya Oke demikian ya semoga yang sedikit dari kami ini bermanfaat dunia akhirat kami akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh